Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang ke-7. Di pertemuan yang ke-7 ini kita akan masuk ke subbab yang baru, bukan ke rata-rata lagi, melainkan ke modus. Ya, modus. Silahkan dibuka LKPD kalian halaman 17. Mengenai modus Modus itu e, bisa disimbolkan dengan MO ya. Modus itu adalah data yang sering muncul Atau data yang memiliki frekuensi paling banyak Ya, Modus itu ada dua jenis Yaitu modus dengan data tunggal Dan modus data berkelompok sekarang kita masuk ke modus data tunggal terlebih dahulu Tentukan modus dari data-data berikut Nomor 1 Itu ada angka 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7 Silakan kalian uh, hitung banyaknya angka ya. Angka 3 itu sebanyak berapa? Tulis di sini berapa? 3 ada berapa kali? Tulis di sini. Kemudian angka 4 itu ada berapa kali? Tulis di sini. Angka 5 ada berapa kali? Angka 6 berapa kali? Kemudian angka 7-nya berapa? Modus dari data di atas adalah data yang memiliki frekuensi paling banyak. Jadi yang ditulis paling banyak di sini angka berapa? itulah freku maaf itulah modusnya berarti modusnya berapa di sini ya? ingat ya modus itu angkanya yang paling banyak berapa misal bukan misal lagi berarti di sini karena limanya ada tiga kali berarti modusnya adalah 5, jangan tiga kalinya tapi limanya ya sekarang yang nomor 2, angka 5667778, di sini ada angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 5 ada sebanyak berapa angka, angka 6nya ada berapa angka, angka 7nya ada berapa angka, kemudian angka 8nya ada berapa angka, ya silahkan kalian tulis di sini, kemudian ini. Modus dari data di atas adalah angka yang memiliki frekuensi paling banyak, yaitu di sini ada catatan. Jika angka yang memiliki frekuensi sama, maka modusnya bisa lebih dari satu. Di sini yang memiliki banyak angka yang sama adalah angka 6 dan angka 7. Angka 6-nya ada 3 angka, kemudian angka 7-nya ada 3 angka. Berarti modusnya ada 2, yaitu 6 dan 7. Berarti kalian tulis di sini adalah 6 dan 7. Begitu ya. Sekarang yang nomor 3. <tuh> Angka 5 masih sama ya, berarti angkanya terdiri dari angka 5, angka 6, sama angka 7. Silakan kalian tulis lim, eh, angka 5-nya ada berapa angka, angka 6-nya ada berapa angka, kemudian angka 7-nya ada berapa angka. Modus dari data di atas adalah angka yang memiliki frekuensi paling banyak, yaitu, catatan lagi, jika angka yang memiliki frekuensi sama, maka modusnya bisa lebih dari satu. Namun, nah di sini, namun jika semua angka memiliki frekuensi yang sama, maka tidak memiliki modus. Perhatikan, di sini 5-nya ada 3, 6-nya ada 3, 7 ada tiga. Enamnya ada tiga banyak angkanya sama berarti tidak memiliki modus. Berarti jawaban nomor 3 itu adalah tidak memiliki modus karena apa? Memiliki frekuensi yang sama. Nah, itu yang nomor 3 Sekarang contoh yang nomor 4 yang bentuknya tabel. Kalau berbentuk tabel seperti ini, mana lebih mudah bagi kita untuk menentukan modus? Di sini ada tabel. X itu menandakan nilai, kemudian F menandakan frekuensi. Kalian lihat, berarti X-nya angka nilai 2, 4, 6, 8, 10. Bawahnya ada frekuensinya. Modus dari tabel di atas, modus itu adalah yang memiliki frekuensi. Berarti di sini frekuensi yang paling banyak berapa? Karena berangka 5, yang kita tulis bukan 5 tapi nilainya Yaitu 10 Berarti modus dari data di atas adalah 10 Silahkan ditulis di sini ya. Itu tadi dat modus data tunggal Sekarang modus data berkelompok Rumusnya adalah MO atau modus sama dengan TB Tb, apa, apa tb-tb? Tb-tb, tepi bawah kelas modus <tuh> Rumus dari tb apa? Tepi berarti batas bawah dikurangi 0,5 berarti bb dikurangi 0,5 bb 0,5 sebentar berarti ini bb BB itu batas bawah ya Dikurangi 0,5 Kemudian <tose> TB ditambah kurung buka D1 per D1 tambah D2 Jadi kalian harus bisa memahami Apa itu D1, apakah itu D2 D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus Dengan kelas sebelumnya kalau D2 selisih kelas modus dengan frekuensi sesudahnya Dikalikan dengan P, P itu adalah panjang kelas Sekarang langsung ke contohnya saja Perhatikan data pada tabel berikut Pen, Ada dua kolom mengenai pendapatan dalam juta rupiah sama frekuensinya 32-38 sampai, sampai 74-80 sampai memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Tentukan modus dari data tersebut. Di sini kita harus bisa menentukan kelas modus terlebih dahulu. Ya, Frekuensi tertinggi dari data tersebut adalah lihat frekuensi yang paling banyak. Berapa di sini? 17 ya. Berarti frekuensi data teringgi adalah 17 terletak pada interval 53 sampai 59. Berarti di sini adalah letak dari kelas modus. Di sini berarti kelas modus. Kemudian setelah kita tahu letak Kelas modus bisa Kita bisa menentukan tapi bawah Atau TB Kemudian D1, D2 nya Ya TB, tadi apa TB rumusnya TB, TB, BB dikurangi 0,5 Batas bawah Kurangi 0,5 BB kurangi 0,5 Nah, BB nya berapa? Batas bawah berarti yang ini ya B B. Kemudian yang 59 itu adalah B. A, batas atas. Berarti 53, berarti di sini 53. 53 dikurangi 0,5. 53 dikurangi 0,5, berarti adalah 52,5. Kemudian D1, D1 tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Karena di sini kelas modus berarti 17 sama 13. Selisih frekuensinya berapa sebelumnya ya? Berarti 17 kurangi 13. Berarti di sini 17. Kurangi 13. 17 kurangi 13 adalah 4. Kemudian D2. Sama, cuma dengan kelas setelahnya, ya. Berarti 17 dengan 14, berarti 17 kurangi 14, 17 kurangi 14, yaitu 3 D1 berarti selisih modus dengan sebelumnya, kalau D2 frek, selisih frekuensi modus dengan kelas setelahnya, ya. Ingat selisih frekuensi ya. P panjang kelas atau di sini saya teruskan buka modul halaman 12 nomor 7. Atau dengan cara lain kalian bisa menyebutkan angka 53 sampai 59. Itulah yang namanya panjang kelas. Kita mulai dari 53 ya. 53 54 55, 56, 57, 58, 59 Berarti ada 7 Berarti otomatis panjang kelasnya atau P-nya adalah 7 Setelah semua unsur dari modus sudah kita temukan Berarti kita tinggal mensubstitusikan atau memasukkan angka ke dalam rumus TB TB-nya 52,5 52,5 ditambah kurung buka D1-nya 4 berarti 4 per D1 lagi 4 tambah D2-nya 3 tutup dikalikan P P-nya tadi adalah 7 berarti itu 7 Kemudian ini jangan dihitung dulu, 52,5 tetap 52,5 tambah yang dalam kurung kita hitung dulu. Berarti atasnya 4 per 7 kali 7. Berarti kan ada yang bisa langsung kita coret ya? Nah ini bisa langsung kita coret. Berarti 52,5 52, ditambah hmm, empat, lima puluh dua tambah empat berapa? silahkan kalian sendiri jawabannya di sini, gitu ya. dan berarti modus untuk data berkelompok hanya seperti itu. berarti kalian harus bisa menentukan tb atau tepi bawah. Kemudian D1, itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. ya. Kemudian P atau panjang kelas 4 unsur itu harus tahu. Setelah itu, silakan kalian kerjakan latihan soal nomor 1 dan nomor 2. Maaf, anak-anak, ini bukan median ya. Ini silakan ganti menjadi modus saya salah mengetiknya ya silahkan diganti modus ya berarti tugas untuk di pertemuan hari ini hanya mengisi modus kemudian mengerjakan latihan soal yang modus nomor satu dan nomor 2 jangan lupa yang medianya diganti modus Ya, untuk di pertemuan yang hari ini cukup sekian, silakan kalian kerjakan di rumah. Kemudian, jika ada pertanyaan, langsung hubungi saya melalui WhatsApp. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.